Hai! Ketemu lagi dengan saya untuk episode kedua Kali ini saya mau bertanya lagi hal yang menjadi pertanyaan saya pribadi Dan mungkin ada sebagian pemirsa yang punya pertanyaan yang sama Kita tanyain sama Pak Pendeta ya Oke, eh, Definisi takut akan Tuhan itu seperti apa sih kan? Takut itu kalau dalam bahasa Ibrani itu Yir'ad Yir'ad ad, yir Adonai ya, takut akan Tuhan ada yang mengatakan bahwa takut akan Tuhan itu berarti kita ya kayak uh, apa seorang prajurit kepada jenderal. karena ada rasa takut ya, di sini, uh, kan? takut. Tak respect itu ya. uh, belum sampai ke respect, oh. tapi masih ke dasarnya takut. Kan prajurit itu kan, kan banyak juga yang uh, melakukan apa yang diperintahkan oleh jenderalnya karena dia. Dia rasa takut, hmm. belum kepada respet Karena dia lebih besar aja pekatnya ya, jabatannya gitu. atau takut dipecat Atau takut di ya, ya, ya. dikeluarkan dari dari Pasukan, itu yang pertama Ada juga hmm. takut Seperti takut kepada orang tua hmm. Misalnya kalau anak-anak di rumah Ditinggalin sama orang tua Kemudian ketika orang tua itu kembali Dan dia melakukan satu Kesalahan di rumah ada Ketika dia tinggal sendiri di rumah Dia ada ketakutan untuk berbuat kesalahan Kenapa? Karena ya, orang tuanya. Karena dia tahu kalau dia melakukan kesalahan, orang tuanya akan marah. akan Murka kira-kira seperti itu. Nah, yang ketiga, takut itu ya dalam pengertian pengertiannya. Maksudnya tadi, hmm. respect oh. uh, sebagai bentuk hormat, ya, seperti uh, apa ya, kepada seorang raja atau kepada seorang pemimpin yang karismatik yang mungkin menjadi inspirasi bagi kita yang kita idolakan atau yang kita hormati lalu kita ada rasa rasa takut seperti itu itu penafsiran yang yang ketiga bukan bukan hanya takut umpamanya wah oh, takut akan Tuhan jadi karena takut oh, takut masuk neraka, jadi pengen sorga gitu ada aja kan orang yang berpikir seperti hmm. itu ya bisa jadi cuma masalahnya di kalangan orang perjanjian lama itu kan tidak tidak semua percaya soal kebangkitan kematian Uh, kebangkitan kembali ke kematian yang kekal itu kan ada di zaman Yesus itu ada kelompok farisi ada kelompok saduki yeah. itu dua kelompok Yahudi yang paling besar uh, kelompok farisi percaya ada kebangkitan, tapi kelompok Yahudi tidak eh, kelompok oh. saduki tidak percaya dengan adanya kebangkitan sehingga itu tidak menjadi alasan bagi mereka untuk takut uh, dalam kematian takut surga takut neraka tapi ketakutan kalau kita lihat di dalam Alkitab selalu ketakutan itu dikaitkan dengan penghukuman, dihukuman Tuhan dan murka Tuhan. Selalu seperti itu. Jadi memang lebih kepada penggambaran, kalau menurut saya sih lebih kepada penggambaran karakter Bapak. Makanya kan Tuhan disapa dengan Bapak, Bapakku. Yesus sendiri mengajarkan kita untuk menyebut Tuhan itu dengan Bapak. Jadi lebih kepada relasi antara anak dan orang tua, ketundukan seperti itu yang menimbulkan, Ya, ada, ada takut dalam pengertian seperti itu. Tapi kalau misalnya mau ditanya takut secara harfiah dalam Alkitab seperti apa ya. Takut kepada Tuhan, takut kepada setan itu menggunakan kata yang sama masalahnya. Hmm. Jadi kalau orang ketakutan melihat badai, ketakutan melihat uh, bencana, ketakutan dengan apa hantu-hantu atau apa. Ya kata dalam bahasa Ibrani kata yang sama ya. Kata yang sama yang digunakan bahkan ada dalam perjanjian lama dikatakan dia takut takut kepada Tuhan sampai dia menggigil. Hmm. Kalau sampai menggigil itu kan berarti betul-betul kayak apa ya akal. Betul -betul. Nah, kan udah betul-betul uh, udah kayak orang melihat ya kaget kayak, kayak dikagetin gitu kan. Nah itu dasar kata takut itu sendiri. Cuman ya lagi-lagi hmm. uh, tafsiran orang itu sudah macam-macam soal hmm. kata takut itu sendiri tadi kan sempat bilang kalau kita kayak takut kepada orang tua, pada bapak lah khususnya. Hmm. Nah, kan sosok bapak itu beda-beda nih. Hmm. Nah, saya ambil satu contoh lah, satu kesimpul eh, maksudnya satu contoh untuk biar enak gitu. Nah, Tuhan Yesus, kalau bapak kan ada yang bercanda-bercanda atau -bercanda sama anaknya, Tuhan Yesus pernah bercanda gak sih? Ada gak di Alkitab? Di dalam Alkitab gak pernah diceritakan dia bercanda. Oh. Dengan murid-muridnya Tapi uh, dalam kesaharian ya, Kita tidak tidak tahu Apakah Yesus pernah bercanda atau tidak Namun kalau Misalnya kita berangkat dari tradisi Jadi keluar dari Alkitab ya. Yeah. Orang Yahudi itu Sangat akrab dengan candaan oh. Jadi mirip okay. tradisi Kalau di Indonesia Mungkin kayak di pesantren-pesantren Kalau kita pernah dengar Gus Dur Ngomong kan, mm -hmm. atau kiai-kiai pada ngomong Itu kan penuh dengan candaan bahkan eh, apa pengajaran kadang-kadang disampaikan dalam bentuk candaan. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan di zaman Yesus Yesus menggunakan candaan-candaan kepada eh, murid-muridnya. Hanya tidak dicatat, tidak digaris bawahi gitu, tidak tidak, tidak di, ya, enggak, enggak perlu di enggak perlu di expose, expose lah, gitu. oh, berarti enggak ada salahnya dong kalau kita umpamanya eh, gereja atau lagi ngumpul-ngumpul bercanda-bercanda gitu. Kalau kamu dengan kayak anak-anak sekarang, selingan ngomongnya begitu gimana? Ah ini yang <laughs> dengan bercanda, nilematis. bercanda anak muda yang kayak bilang anjailah ya. atau apalah itu kan bercandaan anak, anak muda ya. gitu. Itu gimana? Makanya yang berat itu kita kalau ditanya kamu hidup di zaman generasi mana sih? Oh. Lalu kemudian kita bilang ya saya hidup di zaman generasi dimana orang itu akan dianggap akrab kalau dia sudah dipanggil dengan Anjay dipanggil dengan istilah-istilah yang kasar atau dibilang bumbu apa segala Makian-makian itu justru di, menjadi hal yang biasa diketawain Itu kan zaman sekarang Ya, ya kalau untuk generasi-generasi yang hidup di zaman sekarang Anak-anak muda zaman sekarang di antara sesama lingkungan mereka Yang mungkin itu hal yang yang biasa saja buat mereka tapi kalau kita kembali kepada karakter atau nilai-nilai kekristenan maka hal seperti itu sebaiknya tidak tidak dalam pengertian ya janganlah kita mengeluarkan kata-kata yang yang kurang baik untuk disampaikan meskipun pengertiannya ya bercanda pengertiannya cuman uh, apa ya uh, ya itu untuk untuk akrab aja ya, ya, karena kan, itu kan bahasa itu terlalu luas sih nah, gitu kan? dan kita juga harus sadari bahwa bahasa itu juga kan berkembang iya ya, makanya ya, iya. Dulu, dulu kata kasar lama-lama menjadi lembut iya. sebaliknya ada kata yang dulu lembut lama-lama menjadi pengertiannya menjadi negatif hmm. kan perubahan bahasa Jadi generasi ini pasti lama-lama akan akan mengalami mengalami perubahan bahasa itu bahasa itu kan soal konsensus ya, hmm. yang kita sepakati bersama lama lama mungkin kalau kata kayak kata tolol itu kan misalnya hmm. kata tolol itu kan pengertiannya jelek jelek tapi karena terlalu sering dipakai dipakai dipakai lama lama tuh menjadi bercanda ya contoh saya sendiri waktu dari kecil itu kayak sama orang tua saya sama bapak yeah. khususnya dibilang bego lu itu hmm. bukan pengertian bego bodoh yeah. tapi kayak bercandain versi dia gitu makanya hmm. Saya kayak e, sekarang sama anak-anak yang lebih muda dari saya, mau mereka ngomongin apa saya saya biasa aja karena saya sudah dapat e, apa? dapat pengajaran lah gitu dari orang tua saya, oh itu bercanda, jangan yeah. langsung ambil hati untuk marah. Gitu. Makanya saya bilang tadi itu kita kembalikan kepada komunitas di mana kita berada. Oh. Kalau bahasa-bahasa seperti itu dalam komunitas di mana kita bergaul adalah bahasa yang sudah dipahami bersama, baiklah ya konsensus bersama ya sebetulnya bagi sesama pengguna itu tidak terlalu masalah hmm. beda ketika kita keluar. Okay. Berarti kita harus pinter menempatkan dirinya ya. ya? Jadi kalau umpamanya lagi kita sama orang-orang yang lebih tua, yang nggak ngerti kata-kata itu bahwa itu bercandaan, ya. jangan sampai disampaikan ya, gitu benar, ya? Nah, apalagi ya. di gereja, apalagi di gereja yang di generasi generasinya <laughs> udah ya kan gap antar generasinya besar. Iya. Atau misalnya di uh, kayak podcast-podcast begini atau kayak. Mm. YouTube kayak begini, itu kan ditonton bukan cuma iya. oleh kelompok kita. Benar. Ditonton sampai ke, misalnya di, kalau di kampung saya itu kasar sekali. Hmm. Nanti mereka pikir ini apa sih <laughs> ng ngomong begini? Banyak yang jadi nggak, yeah. jadi nggak respect. Dan akhirnya pesan yang kita mau sampaikan akhirnya nggak, nggak nyampe karena terhalang oleh bahasa-bahasa kasar itu kan. Oh, hmm. berarti uh, terus kalau gitu berarti kita kalau menyampaikan ke orang Tuanya jadi gimana dong? Jadi kan umpamanya nih, e, karena kita udah terbiasa di situ ngomong gitu anak-anak e, muda nih. Nah, tapi tiba-tiba ada orang tuanya lewat. E, sebagai anak muda nih, untuk memberi pengertian kepada orang yang lebih tua itu gimana tuh? Biar itu ngerti. Oh, itu tuh maksudnya bercanda. Gitu. Cara yang paling mudah untuk untuk membuat orang tua kita mengerti, ya jangan pakai istilah itu di depan mereka <laughs> atau di sekitar lingkungan mereka oh, okay. dan akan lebih baik lagi kalau kita mampu menahan diri untuk tidak menggunakan istilah itu hmm. karena ya kita kan akan lebih banyak hidup dalam pergaulan dengan sesama teman kita kan hmm. kalau kita sudah terlalu sering itu ya lama-lama ke bawa ke rumah besok-besok sama orang tua kita ya kita munculnya makian atau kata-kata kasar <laughs> seperti itu karena terbiasa dengan lingkungannya uh, dia uh, uh, sehingga ya akhirnya di rumah dia akan capek menjelaskan kepada orang tuanya ini maksudnya ini maksudnya itu no, akan seperti itu akan lebih baik kalau kita mau jadi anak, -anak mm -hmm. yang bijak ya yeah, sih ya jangan yeah. pengalaman pribadi saya ya kayak dulu mungkin waktu saya zaman kuliah zaman-zaman SMA ngomong kata-kata yang binatang-binatang itu udah biasa gitu mm -hmm. cuman kayak eh uh, berapa berapa tahun lebih dari 10 tahun lalu lah saya udah mulai belajar untuk Gak usah ngomong begitu, hmm. ternyata bisa kok. Iya, jadi, kayak pokoknya e, ini loh gitu. Saya udah gak ngomong gitu, jadi kayak cuman ah, taga atau jadi ngelesnya kayak lain gitu ya. Jadi, nggak terlalu lebih parah kan jatuhnya? Iya. Berarti intinya kita harus dari kitanya sendiri ya, untuk beradaptasinya di mana. Uh, mungkin contoh yang paling real itu bisa kita lihat, misalnya di komunitas gamers ya. Oh ya, gamers ya. Tuh, itu paling waduh lumayan itu gamers. <laughs> Uh, setiap hari mereka main itu tapi saya menemukan ada beberapa gamers yang mampu untuk tidak menyebutkan kata-kata ya, seperti itu kayak youtuber satu itu yang itu kan aman banget ngomongnya gak ya. pernah kata-kata kasar ada ya makanya kembali ke diri kita aja kalau kita bisa membiasakan diri seharusnya bisa yes. oke okay. okay. itu salah satu bahasan kita kali ini cukup menarik kan buat ya. yang lain kalau ada pertanyaan lagi kita bisa Taruh di komen, baru kita bisa tanyakan langsung nih pada narasumbernya Jangan jangan malu untuk nanya-nanya hal beginian Pendeta sekarang pada terbuka kok enak Kita biar masuk ke otak kita Ya, itu aja Thank you